Inilah kisah Pak Pompak si Sidule di rumahnya Yuklah kita jalan-jalan Rio saja Ini kota bertuah banyak pemakan kering dan berkuah Tapi ingat buanglah sampah pada tempatnya Nobis, awas, kesudah, tengah hari, di kota siap harus menang, mengamuk. Ini kami dari Riau datang coba nak menyapa lewat kata-kata kami coba bercerita bercerita tentang rasa semua rasa kami punya alam benah pemakan dari mertua boleh bertambah jangan sampai menyapa alam berkembang menjadi guru rakyat bersatu bahu membahu inilah Riau tanah tumpah darah Melayu akan Melayu hilang di bumi sile-sile cari makan awas darah tinggi Ketipa, ketipu ketipu meradil jujub resa